Bedir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Berdilir berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jayavol Kediri Jawa Timur. Oke sahabat Berdilir dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya sahabat bedil. Oke kali ini Jerifal akan membawakan kabar gembira buat sahabat bedil di seluruh Indonesia yang berada di rumah Yaitu kali ini Jerifal menghadirkan sebuah promo bandeling senapan angin secara full set Nah jadi di depan saya ini sudah ada 3 unit senapan angin yang akan mendapatkan diskon 15% jika sahabat bedil berminat membeli senapan angin ini Nah di depan saya ini sudah ada 3 unit senapan ya sahabat Bediler, jadi mulai dari sub, gejlug, dan juga PCP nah nanti untuk promonya sendiri akan mendapatkan secara full set yaitu untuk full setnya nanti akan mendapatkan teleskop basnel dan juga teleskop predator ya sahabat Bediler. nah seperti ini, nah daripada kalian penasaran, oke okay, yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya, tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke, yuk, langsung saja. Kali ini saya akan mengulas satu persatu bundling promo senapan angin yang ada di Jaya Air Rifle. Nah, yang pertama yaitu ada promo bundling senapan angin dari Senapan Sub Fusion 2565 dengan popor Magnum Hitam, ya sahabat bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya, nah untuk senapan angin ini pastinya sangat cocok sekali digunakan bagi sahabat bideler yang masih pemula karena untuk pemakaiannya pun ataupun penggunaannya pastinya lebih simple dan lebih praktis dibandingkan dengan senapan angin yang lainnya ya sahabat bediler dan langsung saja kita masuk ke dalam promo dari senapan angin ini nah nantinya dari promo senapan angin ini akan mendapatkan secara full set ya sahabat bediler jadi untuk full setnya akan saya padukan dengan teleskop predator 39 40 mm ya sahabat bediler nah jadi seperti ini jadi berhubung hari ini adalah momen yang sangat spesial di bulan Ramadan maka sahabat bediler jika membeli senapan angin ini akan mendapatkan potongan harga ataupun diskon hingga 15% ya sahabat bediler nah dengan harga segitu nantinya juga akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar tali sandang dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin ya sahabat bediler jadi jika sahabat bediler membeli secara full set dengan teleskop predator ini maka harganya lebih hemat dan pastinya lebih murah dibandingkan dengan harga jual secara terpisah ya sahabat bediler oke kita lanjut ke senapan yang kedua Oke kita lanjut ke promo bundling senapan yang kedua ya sahabat bediler Nah untuk promo yang kedua yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 Dengan popor klasik hitam stainless hexagon plus manometer ya sahabat bediler Jadi untuk promo senapan angin ini akan saya padukan dengan full set teleskop basnel dengan ukuran 39 40 EG ya sahabat bediler Nah jadi untuk senapan angin ini Memang sangat direkomendasikan Untuk buruan big game ya sahabat bediler Jadi seperti babi, biawak Dan jenis hama yang lainnya Dan tentunya untuk tekanan angin Yang ada di dalam tabung senapan angin Ini pun juga sudah termasuk Banyak ya sahabat bediler Jadi bisa mencapai di angka 2500 sampai dengan 3000 PSI ya sahabat bediler Oke sahabat bediler kita lanjut ke senapan angin yang ketiga yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2260 dengan popor gamo full hitam plus manometer ya sahabat bedilan jadi kali ini untuk promonya akan saya padukan dengan aksesoris ataupun full set dengan Teleskop Predator 39 kali 40 mm ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini nantinya untuk promonya Nah untuk kelebihan dari senapan gejluk ini pastinya pun juga hampir sama dengan kelas PCP ya sahabat bediler Nah untuk senapan angin ini juga sangat direkomendasikan sekali untuk berburu hewan big game Seperti babi, biawa dan jenis hama yang lainnya ya sahabat bediler Dan ini pun juga sangat cocok sekali digunakan untuk buruh di hewan kecil maupun sedang ya sahabat pediler. kemudian untuk tekanan anginnya pun juga tidak kalah dengan senapan-senapan yang lainnya ini bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan 2500 PSI yang mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap hingga mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler nah oke kita langsung saja masuk ke dalam event promonya nah untuk harga asli dari full set senapan gejluk ini dibanderol dengan harga Rp 2.520.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin full set dengan teleskop Predator 39 kali 40 mm ya sahabat bediler Nah berhubung kali ini adalah momen yang sangat spesial Sahabat bediler jika membeli senapan angin ini secara full set Akan mendapatkan potongan harga ataupun diskon 15% ya sahabat bediler Jadi pastinya untuk harganya lebih murah lebih hemat dibandingkan dengan harga jual secara terpisah ya sahabat bediler nah jadi gimana sahabat bediler dari tampilan senapan-senapan yang sudah saya ulas tadi, untuk bagian varian popernya tentunya sangat bervariatif ya sahabat bediler dan pastinya untuk uji power dan uji akurasinya pun juga luar biasa, mantap dan akurat, nah kira-kira siapa nih yang dari dulu sudah mengincar salah satu dari senapan angin ini, hayuk langsung saja order sekarang juga mumpung momennya sangat pas dan juga tepat, kali ini jaya Rival Menghadirkan sebuah Promo bundling senapan Secara full set yang akan Mendapatkan potongan harga Ataupun diskon hingga 15% Nah untuk pembelian senapan angin ini Hanya berlaku ke nah untuk pembelian senapan angin dalam event promo ini hanya berlaku pada bulan ramadhan aja ya sahabat bediler nah berhubung stoknya sangat terbatas maka dari itu sahabat bediler saya sarankan untuk order sekarang juga sebelum kehabisan stok ya sahabat bediler karena untuk momen-momen seperti ini juga sangat-sangat jarang ya sahabat bediler jadi ayo langsung order sekarang juga di admin jaya airifel nah nantinya bagi sahabat yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tanya-tanya seputar senapan bisa langsung chat admin Jaya Air Rifle. Nah untuk informasinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat the dealer. Oke sahabat dealer mungkin itu saja untuk informasi dari promo bundling full set senapan angin yang ada di Jaya Air Rifle. Dan seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa. Jangan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Oke sahabat video terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bedir.